Sebuah persembahan melewati imannya hari kita, dengan perubahan raja yang dalam canda dan tawa tak akan Pernah terlupakan dari sebuah. Penangan. Di saat kau, aku tinggalkan di dalam Jangan pernah pakan aku Yang selalu mero'ahkanmu Bahagia Mekir kita tak lagi bersama kita tak apabila nanti tak bertemu ku mohon kita takkan lagi bersama namun oh sahabat kita takkan silamku selamanya